kan di kolom komentar, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait tentang aplikasi ABCDE yang hari ini sedang kalian gunakan dan mungkin terancam gagal bayar. Dan pada video kali ini, aku juga pengen mengingatkan atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan. Nomor kontak WA atau mungkin kontak layanan apapun ya. Jadi apabila ada yang mendapatkan informasi Dan meminta serta menyuruh kalian untuk Mentransferkan sejumlah uang Dengan alasan bisa membersihkan data-data pribadi Di aplikasi pinjol Maka kami nyatakan dari channel info pinjol terbaru Tidak pernah meninggalkan nomor handphone apapun oke okay, baik ya pada video kali ini kita pengen ngebahas 4 atau 5 aplikasi pinjol legal OJK yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan apakah aplikasi ini sudah punya debt collector lapangan bang ya apakah mereka akan melakukan penyebaran data bang dan apakah mereka akan menyebarkan foto ini itu segala macam dan akan kita bahas tuntas pada video kali ini apa aja sih bang aplikasi yang pengen kita bahas hari ini yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar rupiah cepat dan terus Finplus dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinjam Yuk ya. Jadi empat aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, baik. Ini dia. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor nih. Oke baik ya yang pertama kita pengen masuk dulu untuk di aplikasi Finplus Ada yang menggunakan aplikasi Finplus hari ini dan mungkin kebetulan belum mampu melakukan pembayaran Nah akan kita kupas tuntas pada video kali ini Oke ini dia aplikasi Finplus ya kan Dan nanti kalian juga disitu bisa melihat ya berapa jumlah yang hari ini kita sudah gagal bayar Dan disitu kalian bisa melihat pengembalian periode ini kita sudah terhutang di aplikasi ini sebesar Rp4.370.000. Nominal yang lumayan fantastis di tengah badai perekonomian hari ini, ya kan? Dan pertanyaannya apakah aplikasi Finplus hari ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak, Bang? Jawabannya untuk di aplikasi Finplus belum memiliki debt kolektor lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan buat ngumpulin uang lalu membayar semua hutang-hutang. Dan apakah aplikasi Finplus akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan oleh semua aplikasi pinjol legal OJK hari ini. Dan apakah aplikasi Finplus sudah terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya iya, ya aplikasi Finplus sudah Uh, memiliki legal standing, terdaftar di OJK. Kalian bisa ngecek 102 aplikasi pinjol yang udah kita pernah share di video-video yang sebelumnya. Uh, untuk aplikasi Finplus ini terdapat di urutan ke nomor berapa? Oke, itu untuk di aplikasi Finplus. Sekarang kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi yang selanjutnya. Ya, ini dia aplikasi pinjam yuk dulu ya ini di aplikasi pinjam yuk dan kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Kita pengen login dulu, ya kan? Oke, baik ya. Kita sudah masuk di aplikasi Finplus, ya kan? Dan disitu kita sudah ada hutang sebesar Rp400.000. Dan apakah aplikasi pinjam yuk ini sudah memiliki legal standing terdaftar di OJK? Jawabannya sudah. Dan hari ini apakah aplikasi pinjam yuk memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Dan apakah aplikasi pinjam yuk melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak, karena mereka sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK Untuk semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan intimidasi, penyebaran data, mengotorisasi kontak, file dan video, dokumen dan lain sebagainya Itu untuk di aplikasi pinjam yuk. Oke baik ya kita pengen lanjut lagi untuk di aplikasi ada modal Ada yang memakai aplikasi ada modal dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini Ini oke okay, dia aplikasi ada modal Kita pengen login dulu dan nanti kalian bisa melihat ya berapa total hutang hari ini Dan apakah aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Kita akan klik tagihan saya Nah, di situ kalian bisa melihat total hutang hari ini untuk di aplikasi ada modal itu sebesar 6 juta rupiah dan ini sudah keterlambatan selama 462 hari. Dan pertanyaannya apakah aplikasi ada modal sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah Aplikasi ada modal sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan atau belum bang? Banyak pertanyaan yang seperti itu Jawabannya belum Untuk aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan Dan ketika nanti kita gagal bayar apakah aplikasi ada modal melakukan penyebaran data bang? Jawabannya tidak karena aplikasi ada modal Sudah memiliki status terdaftar Dan berizin di OJK Dan sekali lagi aku pengen mengingatkan Untuk semua yang hari ini sedang uh, Bermasalah dengan aplikasi pinjol Dan memang kebetulan hari ini kalian Belum mampu untuk melakukan pembayaran Aku pengen mengingatkan agar Untuk stop gali lubang tutup lubang lagi Dan jangan lagi menambah Deretan hutang ya hari ini Hutang yang sudah ada saja Sudah pasti akan membuat kita pusing 7 keliling dan kita pengen lanjut untuk di aplikasi yang selanjutnya Oke baik kita pengen lanjut untuk di Aplikasi kredit pintar siapa yang hari ini sedang memakai aplikasi kredit pintar dan berapa hari ini limit yang sudah kalian dapatkan di aplikasi ini dan mungkin hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan ada yang katanya memang gajinya belum cukup ada yang katanya belum uh, menerima penghasilan ini itu segala macam dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini oke kita pengen login dulu ini di aplikasi kredit pintar dan kalian bisa melihatnya di menu tagihan, ya kan? Di situ sudah ada tagihan sebesar satu juta dua dan ini sudah terlambat selama 365 ratus enam hari. Bang, kenapa nominalnya bisa menjadi dua ratus Banyak juga mungkin pertanyaan yang seperti itu. Jadi sebelum mengupas tuntas ini lebih lanjut, aku pengen memberitahukan kepada kalian ya. Untuk semua aplikasi pinjol Legal OJK itu tidak boleh memberikan beban denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal jadi untuk di aplikasi kredit pintar ini pinjaman kita di awal itu sebesar rp ribu rupiah. dan sekarang sudah menjadi 1 juta 200 ,000. sama halnya seperti di aplikasi seperti finplus tadi pinjam yuk dan yang terakhir ada modal dan ini yang keempat adalah aplikasi kredit pintar jadi untuk di aplikasi kredit pintar ini pinjaman di awalnya itu rp ribu sekarang sudah menjadi 1 juta 200 ,000. jadi sudah ada kelipatan dan apakah itu direstui oleh pihak OJK? Jawabannya iya boleh ya kan karena mereka tidak melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Dan apakah aplikasi kredit pintar akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Jawabannya tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi pinjol legal OJK Aplikasi kredit pintar ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK ya kan Dan apakah Aplikasi kredit pintar sudah memiliki Debt kolektor lapangan Banyak pertanyaan yang seperti itu Dan sepertinya aplikasi kredit pintar ini Salah satu aplikasi pinjol raksasa Dengan modal yang lumayan besar ya Dan hari ini Untuk di aplikasi kredit pintar ini ya Mereka sudah memiliki Debt kolektor lapangan Tapi tidak untuk di semua Wilayah Indonesia Masih hanya untuk sekitaran Jabodetabek ya, Itu pun juga tidak untuk Di semua daerah dan apakah aplikasi kredit pintar akan melakukan penyebaran data ketika kalian gagal bayar? Jawabannya. Tidak dan itu tidak boleh dilakukan semua pinjol legal OJK Oke baik jadi mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu menjawab kegelisahan kalian hari ini Aku masih pengen tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat Dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki dan rahmat atas semua apa yang hari ini sedang kita usahakan ya kan Dan kita mudah-mudahan bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan